enggak mati tadi dia bos aja suka banget pakai bumbu nice banget deh ya. <tuk> Yo, Mabru, Bro, sebelum video ini dimulai, untuk kalian yang pengen beli akun langsung aja follow instagram @kita_jublin kita. Jublin, Mabru Bro, di sana dari harga yang termurah sampai yang sultan banget itu ada di sana, Ma Bro. Ya, dan untuk kalian yang butuh batuan joki pusreng joki kemo, dan joki lainnya, langsung aja follow Instagram-nya kita. Joki titikin, Bro, ya. Yo. ma bro jadi sekarang maca lagi di room nih ma Bro ya Nah ini tuh dapat dari World chat, Ma Bro sepertinya mereka bakal ngajakin main sniper ya Levelnya tinggi-tinggi banget tuh udah level 200 main Wah gokil69 Wah sangat menarik ya jadi misalnya kalian mau cari teman mabar ya Nah ini aja nih udah dari World chat nih ma Bro tuh Nah di Woce tuh banyak orang nggak jelas Tapi setidaknya kalian tuh bisa Masuk ke room yang membutuhkan Member ya? <SILENCIO> <SILENCIO> Yang membutuhkan partian ya? Atau membutuhkan teman mabar Kayak dibikin room kayak gini Main sniper atau apa nih? Free for all Oke siapin switch dulu lah Ada berapa orang Wah banyak banget mabar bang, bro ya Dan oce levelnya tinggi-tinggi Pake sniper, oke okay, deh. Oh, udah mati mah bro. Pake sniper. Oke okay, dapat satu mah Dapat dua. Maafin aja mah bro agar revamp tapi it's okay wajah kalah ke skornya loh oh snipernya oke okay juga udah pakai marksman mah bro halo mati lo mati lo mati lo mati lo pengen kena lo mati lo ya Allah duka. dapat satu dapat lagi dua dapat lagi tiga tiga lagi bro tiga lagi udah dapat wow apa kau jangan dibalap seperti tidak bisa si musuhnya ya uh Ijit komen Ejit Walaupun agak miss bro Cak Tapi lumayan lah ya Enak juga ya main sniper begini ya Atau random-random public gitu Sniper DLQ best booster ya Yuk Let's go Weh gila nge orang Mati tadi dia Bro. Oca suka banget pakai bunga kok Nice banget ya Wow aduh aduh aduh Halo semuanya Dan Oca mati astagfirullahaladzim lagi dahil Allah Hai, aja hai, Hei kamu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Halo Halo Halo? hai, hai, hai, hai, Kalau hai, pakai hai, enak kali ya terlihatnya jadi cepet larinya bro kok nggak kena gak kena Nggak kena gak kena wih dibacok curang curang curang curang curang banget bro kena hmm. lagi musuhnya jangan lagi Ah, nice banget mah bro. Woo, eh seru banget ya men sniperan gini. Apalagi lawannya itu jago-jago tuh seru tuh mah bro. Ya, bocah waktu itu pernah tuh yang eh, menrotasi jago tuh dari sniper Cina ya. Nah, bocah pernah mabar sama mereka. Pasti. Eh, gak kena loh. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Bocah kebanyakan ngomong dah menang. Mantap sekali ya. Kalian kalau cari di video chat tuh ya, ada tuh uh, yang main sama player-player Cina tuh. Wah, pokoknya mereka tuh jago-jago banget sama main Keren. Di bot serum kayak gini juga bro. kalau kalian mau lihat. Enggak masalah Cici cuma sampai kedua apa ya? kelas bro. Mantap jiwa. Woo! Main lagi seru gak sih?" Ma ya, mabrur. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini, mabrur. Itu tadi sebenarnya iseng aja, mabrur ya. Ocha, gak sengaja ketemu di World chat terus ada yang buka room. Sepertinya ini momen sniper agak rame, ya kan? Ya, sekalian melatih skill sniper, ocha ya kan? Dan ya, kayaknya gitu aja untuk video kali ini, mabrur. Makasih banget udah menontonnya. Jangan lupa share video ini ke tempat kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Ocha Desain Mabrur ini. Ya, see you, mabrur. Dadah semuanya. Yaudah. Dede semuanya See you next